Tentunya cara tersendiri, Pak Sobat, ya, untuk menghibur sang istri, Lesti Kejora. Masya Allah, Pak Sobat, ya, masya Allah luar biasa. Ini suatu kebahagiaan yang kita rasakan juga. Tentunya mereka saling bersama, saling menunjukkan kemesraan, Membuat tentu kita bahagia. Unggahan tersebut tadi dihapus oleh akun di Instagram. Oseng kangkungnya Lesti, ada kalimat caption juga yang dituliskan. Rizky Bilar selalu punya cara untuk menghibur sang istri Lesti kejarah biar gak nangis. Masya Allah, cinta abadi Leslar antv persahabat ya. Cinta Abri Leslar takdir cinta Leslar. Masya Allah, luar biasa semakin bangga dan bahagia. Dan ke kabar berikutnya, persahabat kita lihat di Sirah sebuah Unggahan, foto spesial bahagia juga yang kita dapatkan. Tatapan Rizky Bilar penuh cinta. Kepada tentunya Lesti Kejora, persahabat yang ya, kita lihat di sini juga. Tentunya kita mendapatkan kebahagiaan yang kita rasakan, Lesti dan Rizky Bilar saling tentunya bahagia, persahabat ya. Apalagi kita melihat tatapan Rizky Bilar yang tentunya selalu membuat kita bangga, persahabat ya. Dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang kita dapatkan ketika di channel YouTube-nya Adi Sky Tentu di sini Adi Sky menyampaikan ketika di acara pengajian Leslar, Lesti dan Rizky Bilar untuk makanan yang dihidangkan itu seharga 600.000 ribu satu kotaknya persahabat ya, masya Allah luar biasa. Alhamdulillah tentunya Leslie dan Bilar selalu menjamu tamunya dengan baik. Unggahan tersebut telah dipost kembali oleh akun Sedal Putih Bilar. Kalimat caption pun dituliskan dalam postingan tersebut. Alhamdulillah ya kakak sama dede bisa menjamu tamu dengan baik Mereka emang istimewa Beneran ingin momen pernikahan mereka dikenang gedung putih biasa buat nikahan buat lamaran Detri beratah yang biasa buat nikahan buat pengajian dan adat Luar biasa Masya Allah Berikutnya para sahabat kita lihat juga Ada sebuah unggahan info yang tentunya membuat kita gak sabar Pak sahabat ya dari Ibu Harsiwi Ahmad Tentunya mengunggah sebuah postingan rangkaian acara-acara inti pernikahan Leslar takdir cinta Leslar, hanya tinggal satu hari lagi, ya, dituliskan dalam sebuah kalimat caption, dan kita dapat melihat uraian air mata harubah Dedek Lesti Kejora dalam pengajian dan siraman Lesti Besok. Jangan lupa, ya, mulai besok kita akan menyaksikan pengajian dan siraman Lesti Kejora hari Rabu tanggal 18 Agustus jam 8.30 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa siapkan tisu yang banyak, pasti akan banjir air mata. Yang sudah tanya dari kemarin jam atau waktu dari rangkaian acara inti Lesti Kejora dan Rizky Bilar Kita sudah dapat bocoran nih. He he, persahabatan ya, pengajian dan siraman akan hadir tentu jam 8:30 waktu Indonesia Barat dan akad nikah jam 8 waktu Indonesia Barat untuk tasyakuran pernikahan jam 9:30 waktu Indonesia Barat ini semua tentunya disiarkan di Indosiar dan video.com dan berikutnya di sini juga kita mendapatkan kebahagiaan bangga kepada Leslar idola kita kita lihat persahabatnya masya Allah Tentu foto Lesti Kejora di Sidelin Label terpampang nyata persahabat ya Di kota New York di Amerika Serikat Masya Allah tim suka New york Tentu ini suatu kebanggaan untuk kita semua persahabat ya Pasti tentunya haters menangis melihat ini bahwa idola kita selalu menjadi bintang persahabat ya Luar biasa Semoga Lesti Daily juga bisa mendunia persahabat ya tentu kita doakan yang terbaik saja demi kesuksesan idola kesayangan. dan berikutnya persahabat ya kita lihat di sini banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Ya, ini dari akun mochi emeli mengatakan halu gue jadi nyata gue ngahalu wandai dede terpajang di sana biar yang nyinyir dia malu dan allah kabulkan. Dan berikutnya komentar berikan dari akun Luka Bati mengatakan Haha, Dede udah sampai luar negeri aja mukanya tuh ya. Tentu sudah mendunia, kita patut bangga kepada Lesti Mudah-mudahan selalu memberikan suatu kebanggaan dan tentu memberikan inspirasi untuk kita semua Tetap pentingin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya Mudah-mudahan ada kabar baik dan kabar bahagia hari ini Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.